dan Assalamualaikum bersama saya Safuan kita kembali semula di dalam Minecraft Beware game horror ni part yang kedua sebab part yang pertama ramai gila yang suka dengan siri ni jadi apalah katanya kan apalah salahnya kalau aku sambung and then kita tengok macam mana let's go tanpa buang masa jom sambungannya hari tu kita dah masuk dalam hutan ni so itu sambungan dia and then ada uh, macam ada hantu dia kata alright uh, let's go lah kita tengok jom mana aku nampak cahaya dah awal-awal. Oh risau aku game ni ah. Masuk hutan gelap hutan sendiri main tengok tu bulan pun mengambang. Eh hey, kita boleh sprint. Kita terus uh, rush terus pergi ke Is that my house. Oh disapa balik rumah dia. Ah! We belum apa-apa, siar relax dulu. Relax dulu. Dah ada kelibat dah belum apa-apa guys. Ok dia balik rumah dia balik Ok kita kan nak balik ke rumah kan Lepas tu kita pergi masuk tempat bukan-bukan lah Sekejap belakang rumah ni ada apa Eh tak nak aku tak nak aku tak nak aku Alright Assalamualaikum Alright Eh ada kat sini Dia main bukan tutup lampu pula hmm. Jangan tutup mata guys Oh tu dia tu dia, tu dia Ini oh, hantu yang sebelum Eh Enderman Sekejap aku kena gerak ke oh, Aku kena gerak Ini belakang aku ke apa ni eh. Oh ni lucy je Alright Okay apa ada gambar kat sini Gambar rumah aku Ada apa ni Kubu ke apa ni Okay kunci Dengan hutan alright Terus-terus-terus. Sekejap, itu macam gambar dalam gambar tadi je. Macam ada minecart. Siapa tu? Yang ni dalam gambar tadi, dalam gambar tadi. Okay. Ha? Oh. Aku dah keluar balik daripada bus stop tu. Nice. Okay, settle. Alright, kita kan dalam hospital ni eh. Alah, aku baru teringat. Kita dalam hospital ni hari tu. Uh, so kita pergi sini untuk dapat apa entah aku dah lupa, key eh. Eh, jap, pintu ni terbuka. Yes. Okey, pintu ni dah terbuka sekarang. Sebab sebelum ni tak boleh terbuka. Okey, sekarang dah terbuka. Okey, aku boleh turun bawah. Woo. Oh. apa tu? Apa tu? Wih kena kurung. Eh, eh. Aku kau mana ni? Dah terperangkap. Ah, sudah. Ah. Ah, mana nak pergi? Ha. Ah. Shift AAAAAAAA Ya Allah Aku yang nak mati ni Alright Guys Dahlah Dahlah setup mic baru Okay Aku masuk ICU Alright Anak awak dah tiada Anak awak dah mati Oh ada kunci nice Oh ni what what what Bilik check out what Aku tak tahulah AHH Oh ni fuse Ya kita memerlukan fuse Hari tu dekat bilik depan Asyik baik aku ingat Fuse Let's go Oh oh lift berfungsi Baik Lift berfungsi Aku tak tahu game ni berapa lama So aku main YOLO je Okay Sebab aku tak pernah tengok orang main Sofa Oh sofa is sofa Hmm tu dia dapat dia Dia kalau ada buat jump scan macam tu Dia datang terus selur Okay Memang aku jijik yeah. Okay Okay dah sampai Blackout eh, eh Eh lift ni Oh dah sampai Alhamdulillah Alright Oh ini mesti Ini mesti Ini mesti bilik mayat Ini mesti kawasan bilik mayat Dilarang masuk Macam ni pula eh Aku lupa kita ada option boleh zoom. Lupa pula. No signal. Right. No signal. Okey okey. Mai kau pita. Okey. Ah, aku ni. Oli oh, dikabel generator. Oh, tu tu. Oh, oh ni. eh Ni apa CCTV ke? Hantu tu yang Oh, check balik CCTV. Restore power Bukan checks CCTV gila Aku kena patah balik Alright Oh aku kena ikut wire ni Okey, aku ni ikut wire ni Oh ada something Yup Turn on the generator Turn on Pangkah Oh ni Turn on yeah. Follow the cable on the floor to activate the fuse Turn them all to escape Follow all cable Um. Okay, follow kabel Follow kabel, tak boleh masuk pun Oh Boleh nyuruh ke Sekejap macam-macam Wuh Banyaknya kek Oh, hantu tu, tu. Oh, ada hantu situ Sekejap Oh, aku tak boleh nyuruh ke Okay, satu kabel dia datang pada sini tadi kenapa aku pergi sini aku pun tak tahu follow kabel gila follow kabel wah oh, ada lima kabel ke apa ni alright wah oh, dia tu dia dia bunyi je lebih dia datang pada mana aku tak tahu Alah oh, kena buat balik ke? Oh no Ui, Susah sih game ni uh. Dia ada 3 Swiss Okay dia ada 3 Hai, buka situ Lepas tu Lepas tu tak cua Boleh urut belakang ni ke Boleh kot Dalam ni ke Weh tak sure eh Okay Okay lepas tu Go back to the elevator Why elevator? Oh elevator atas tu Go back to elevator Okay Woo Woo Jaya seram seram seram Weh What Lari lu Lari lu Nope You not gonna do this Okay You not gonna do me Alright Aku kena balik ke elevator Tapi shaiton tu jaga pula Macam mana Macam mana Macam mana Aku nak kena balik Mendebarkan Kau tengok muka aku cuak Alright okay. woo, berpeluh ketiak, bye. Woo, bye, gradu. Wajar, oh, oh yes. Oh, this game is kinda hard, leh. Game ni agak susah. Ha, ha, sampai pun kita di lift uh, stesen berikutnya. Berikut, yeah. yeah. Oh. Eh jap, ni rumah aku yang mula-mula. Hah? Jangan kata follow the stars. Okey. Bukannya bukan rumah aku mula. ni, office, office, office. Office aku kan. Di mana semuanya bermula. Ni ulang balik ke apa ni? Ni bukan dialog yang sama. Oh tak. Aku dah tamat ke apa? Oh Lah Eh Ni bukan-bukan ulang balik Isteri dia dah mati ke apa? Aku yang akan ulang balik Hai honey How was your trip? Oh isteri dia Apa if friend? Patung apa? Ah. Bye Ni isteri dia lah kan katil dia Aku ingatkan kita ulang balik Rupanya tak Memang tu ending dia So aku tak berapa nak faham sangat Aku rasa isteri dia dah mati Alright kena bunuh dengan penunggu dalam rumah tu Lepas tu isteri dia yang menghantui Ataupun hantu tu pula menghantui Suami dia kan Ya yeah. Thanks for playing Katanya Work time Uh seribu jam guys Buat map ni Gila lah Subscribe for more horror map. Oh ni dia semua pencipta dia. Alright. Dan click here. Ada lagi horror game. So itulah dia guys. Itulah dia game yang bertajuk Minecraft Horror Beware. Rupanya kita dah nak hujung-hujung dah. Patutlah map dia dah step susah eh. Ah uh, Yeah. Overall is a good map. Dia punya difficulty aku bagi tinggi jugalah. Boleh tahan lah untuk Minecraft Horror Map. Horror dia jump scare dia terkejut jugalah kan. Eh. Yelah aku tahulah sound apa semua kan. Eh. Tapi minecraft nak buat jumpscare macam mana pun kan setiap terkejut juga story dia interesting juga cuma pening sikit kalau korang faham story dekat bawah korang bagi tahu tapi apa yang aku faham isteri dia dah mati kena bunuh dengan penunggu rumah yang dia beli daripada kawan dia tu and kan sebelum ni rumah tu pun ada kematian and then hantu tu pula kacau suami dia ha, macam tu lah so kalau kor korang suka dengan video ni macam biasa korang like kalau korang suka juga korang subscribe jangan lupa subscribe memang membantu aku sangat dan juga like Uh, komen juga di bawah alright? aku akan bagi love aku akan reply so kita akan jumpa lagi uh, dalam video akan datang Assalamualaikum dan